Namu budoyo rahayu sagung dumadi kali ingin tahu betul nir ing jumpa lagi bersama kami si perkutut putih di channel the SPP TV sebelum lanjut jangan lupa untuk pada kesempatan kali ini kami akan mengulas tentang mantra ilmu pengasihan perkutut putih berikut adalah pemaparan kami agar Doro dapat memahami keilmuan ini, seyogyanya Doro menyimak sampai habis video kami, dan jangan lupa mengaktifkan subtitle pada video kami. dari tutur-tutur yang kami ketahui dan tanpa mengurangi rasa hormat bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami tentang ilmu pengasihan perkutut putih sebelum mengulas lebih dalam ada baiknya kita mengenal istilah capa mantra capa mantra carakan dalam adat dan jawa berubah bunyi Kata ataupun kalimat yang diyakini memiliki daya kekuatan magis, istilah "jepa mantra" juga disebut dogma, sidikara, atau aji-aji. Pengucapan "jepa mantra" dapat ditunjukkan kepada Tuhan, dewa dewi makhluk jin benda magis serta kepada diri pribadi ataupun orang lain praktek japa mantra dapat ditemukui dalam hampir semua tradisi agama atau kepercayaan di jawa dan juga kebudayaan lainnya dalam bahasa jawa istilah japa mantra termasuk tembung saroja yang berarti penggabungan dua kata yang hampir sama maknanya menjadi satu japa mantra berasal dari dua kata yaitu japa dan mantra yang keduanya memiliki arti bunyi, kata kalimat doa Istilah japa mantra memiliki persamaan atau kemiripan makna dengan kata dogma, sidikara, aji-aji, dan juga rapal. Istilah rapal secara khusus digunakan untuk menyebut ucapan-ucapan berwujud bunyi-bunyian dari capa mantra tersebut. Secara umum, rapal dapat dibedakan berdasarkan objek tujuan pemujaan di antaranya sebagai berikut. Rapalan yang ditujukan kepada Tuhan atau dewa-dewi dengan tujuan agar suatu keinginannya dapat terwujud. Rapalan yang ditujukan kepada diri pribadi dengan tujuan agar dirinya terasuki oleh kekuatan magis sehingga fisiknya menjadi kuat dan dikdaya Rapalan yang ditujukan kepada orang lain dengan tujuan agar diri orang lain terasuki kekuatan magis atau dengan tujuan untuk mengusir kekuatan magis dari diri orang lain tersebut Rapalan yang ditujukan kepada benda dengan tujuan agar benda tersebut memiliki kekuatan magis Atau dengan tujuan untuk menghilangkan kekuatan magis dari benda tersebut Rapalan yang ditujukan untuk makhluk gaib atau lelembut Dengan tujuan mengundang ataupun mengusir makhluk gaib tersebut ilmu pengasian perkutut putih biasanya ada dua jenis versi mengenai manfaat serta paedah manfaat versi pertama yaitu supaya dicintai serta disayangi banyak orang baik tua maupun muda hingga dimanapun dia pergi tak cemas karena bakal tidak ada yang berbuat jahat kepadanya malah tiap-tiap tempat yang disinggahi akan ada beberapa orang yang melihat berwajah jadi simpati segan, cinta, serta sayang Berikut adalah Mantra Ilmu pengasihan Perkutut Putih versi 1 Sabira ngapain? Lagi buka kancing ini buaya Kancing buaya? Iya, buaya kemana saja buaya kemana Aku pangan sama buaya <laughs> Buaya di sini saja, dia di kemana-mana niat Ingsun nama laki Aji Montro pengasian perkutut putih uluk-uluk sang perkutut putih suara Ingsun ditoro dasi gede cilik lanang wadon andelengan wulu gading teko las teko asih marang badan geliro Ingsun silir-silir ke dia uang ngelayaran kodomandeg anggrungu suara inksun suara inksun suara niro dek mandeg warung gendeng sido pangling teko wlas teko asih maring badan seliro inksun dalam mengamalkan ilmu ini diwajibkan untuk memiliki perkutut putih lokal alam Atau lebih sering disebut mustika manu. Yang dimaksud lokal alam adalah burung perkutut yang telurnya menetas di alam liar Bukan burung perkutut yang lepas atau dilepas lalu ditangkap Telurnya harus benar-benar tetasan dari alam liar Dan bukan telur dari hasil penangkaran dan ditaruh di alam liar Sedangkan versi kedua mempunyai faidah dan kegunaannya yaitu supaya siapa saja orang yang dituju jadi tumbuh rasa sayang dan teringat selalu serta senantiasa menginginkan bersuah dengan kita Apabila orang yang dituju tidur miring, seolah bakal kita ada di sebelahnya Apabila orang yang dituju tidur terlentang, seolah bakal kita ada di atap tempat tinggalnya Apabila orang yang dituju tidur terlungkup, seolah bakal kita ada di bawahnya